Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Alhamdulillah hari ini saya akan mencoba memberikan herbal untuk pasien saya setelah dirupiah. Sekarang saya akan merupiahnya dengan herbal. Ini pemilihan, supaya racun-racun di dalam tubuhnya pasien ini akan keluar melalui keringatnya. Ini gunanya herbal yang dipanaskan. Jadi saya pakai ini supaya eh, asapnya tidak kemana-mana. Dan bisa membuat pasien bisa berkeringat. Biasanya jin itu akan keluar dari keringat. Atau sisa saja. seperti ini tempat-tempat karma teman-teman jadi jelas dengan karma insyaallah mulai kebakaran biar panas ini kesana biar panas lupa mau lagi japoi nanti kasih bahasa sekali kali baru bilang kan nah aku kayak itu, sudah nanti sobat -sobat sekali baru ya iya nanti sobat suara sekali justru, <SILENCIO> <SILENCIO> ya. ya. kalau nanti sebasuan, baru membakar segala akan DP ini, DP racun, Kira biasanya izin itu masih bisa masuk karena masih ada racun racun di badan, por -por. jengkot pagar hmm. kalau mbak muntah atau mbak batu mbak batuk kesana juga kalau mbak pas suka <tas> <tas> pokoknya nanti pasua jangan gulati dapat eh tuh mata santai ini membagi tumbak skor akan dapat tutunu <gurau> jadi pengali jangan kan tutunu Waktu saja, oh, ditato